Spesifik, nah boleh gak sih kita percaya ramalan? Ramalan cuaca <laughs> jadi ramalan itu banyak. Hmm. Kita lihat sekarang, peramal, ramalan eh, ini itu semua berkaitan dengan sesuatu yang tidak nyata. Gaib, gaib hmm. ini bisa dibagi dua: ada gaib, hakiki, mutlak, hanya Tuhan yang tahu itu antara lain kapan kiamat hmm. dulu pernah ada itu siapa oh kiamat akan terjadi ini ini hmm. tidak boleh dipercaya karena itu hakiki hakiki hanya itu, Tuhan Tuhan yang tahu itu Al-Qur'an tegas menyatakan akadu uh hampir-hampir saja saya menyembunyikannya sehingga saya lupa saya bisa lupa hampir-hampir ah, jadi jadi itu, ah. kemudian ada ibn nisbi Ghaib Nisbi ini bermacam-macam. Nah, ada Nisbi relatif, Abi tahu, Nana tidak tahu. Gaib buat Nana, hmm. buat Abi tidak. Hmm. Ya kan? nah, ada gaib, hari ini kita tidak tahu, besok kita tahu. Itu Nisbi. Hmm. Hari ini kita tidak tahu, kemarin kita tidak tahu. 10 tahun depan baru kita tahu baru kita tahu itu gaib niswi nah. kemudian gaib ini lagi eh, ada rinciannya lebih jauh nah. eh, kita tidak akan masuk dalam rincian itu tetapi sebagian diantaranya itu informasi gaib menyangkut eh, yang diterima melalui mimpi hmm. satu contoh Populer di Indonesia bahkan bukan hanya di Indonesia orang yang mimpi giginya tercabut apa ya, katanya ada kerabat yang akan meninggal dunia ramalan kan ya. nah, di sini kita harus berhati-hati menyangkut mimpi karena mimpi ada tiga macam ada mimpi yang informasi dari Tuhan itu yang pasti nabi-nabi kalau mimpi itu benar Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya itu di. Ini. Nabi Muhammad sebelum diutus 6 bulan setiap malam bermimpi sesuatu terjadi itu keesokan harinya itu dari Tuhan. Ada lagi mimpi eh, adalah keadaan yang dialami seseorang suatu tidur. Dia eh, mimpi tercekek lehernya. Apa itu? Hmm. Oh. Ada bantal di lehernya oh. Jadi itu eh, eh, Jiwa Ada mekanisme untuk mengingatkan kita hmm. Itu keadaan Ada orang kebelet Mau ke kamar Tahu. kecil hmm. Dia mimpi sudah ada di kamar kecil Ada mimpi yang ketiga dari setan Dia menggambarkan Sesuatu kepada seseorang Sehingga Dia mimpikan ah, Yang ini kita harus hati-hati Itu sebabnya mimpi eh seseorang hendaknya berhati-hati menceritakan mimpinya. Tapi dari mana kita bisa membedakan ini mimpi dari nah, dari ketiga jenis itu? Tidak bisa kita bedakan kecuali setelah terjadi. Hmm. Ya kan? Tetapi ada orang lantas atas dasar mimpi itu dia meramal. Atau dia ceritakan ke orang seperti itu dia yang ceritakan tadi, katanya, ceritakan orang ke Orang yang Menafsir mimpi Menafsir begitu. mimpi itu ada ilmunya. Ada buku yang menulis tentang penafsiran ilmi, bagaimana kalau mimpi binatang ini, tapi itu eh, perakiraan. Nah, kalau kita berbicara lebih jauh tentang gaib nisbi, ada gaib nisbi yang diramalkan karena indikator-indikatornya ada. Ada ilmu sekarang, futurologi. Ya. Itu kan sebenarnya ramalan ya. ya. Tetapi itu berdasar Indikator-indikator yang ada ya. Ada lagi eh, Ramalan Yang eh, Nabi da Dari segi agama Nabi berkata Ada dari umatku muhdasun Muhhdasun itu Dia menyampaikan sesuatu Yang dia rasakan Dalam dirinya dan itu benar eh, Nabi mengatakan Sedina Umar salah seorang dari mereka Muhhdasun hmm. Dari kata hadis ucapan dia mengucapkan sesuatu. Jadi memang punya kemampuan untuk Bu melihat apa yang akan terjadi. Punya, punya kemampuan melihat ah. dari situ juga Nabi berpesan ita firasat mukmin fa yang hati-hati dari firasat ada firasat kan? Hmm. Firasat itu boleh jadi melihat oh, orangnya begini oh ini akan terjadi begini oh ini akan terjadi begini. Yang jelas kita tidak boleh percaya. Kecuali yang disampaikan Al Quran dan Nabi itu wajib kita percaya. Ya toh Nabi memberikan ramalan-ramalan banyak sekali akan keluar Dajjal itu berita gaib kita harus percaya itu selama hadisnya sahih eh, ada hari kemudian dan sebagainya terjadi itu kita percaya. Tetapi eh, kalau penyampaian ramalan itu tidak logis kita harus tolak. Enggak logis ini. Masa begitu? Ya. Nah, yang repot itu yang netral-netral. Nah, kita tidak wajib percaya atas nama agama. Nah, yang kita harus tolak kalau tidak punya indikator. Apalagi kalau eh, eh, irasional. Kalau suprarasional, karena ada suprarasional. Karena memang ada orang-orang yang diberi oleh Tuhan kemampuan. Untuk membaca atau terbayang dalam benaknya, itu eh, apa namanya? Ada penulis, eh, menulis novel, namanya eh, Titan. Hmm. Kejadiannya, jumlah skoci kapalnya, pemilik kapal, dan sebagainya itu hampir persis sama. Dan itu dia, tulis jauh sebelum tenggelamnya eh, kapal Titanic. Hmm. Jadi, dia menulis novel yang menggambarkan kejadian Titanic. Ke Titanic namanya jumlah skocinya lebih kurang sama hmm. panjang ini yang kapal ini kita tidak bilang orang yang sun itu, nah, itu, atau lain lagi? itu bisa kalau orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk ini ciri-cirinya seperti apa, gue ada gak di antara kita eh, eh, eh. barangkali nana <laughs> <laughs> langsung udah minta lamaran ke gue enggak <laughs> tapi itu sebetulnya orang-orang yang, yang Tuhan beri dia kemampuan untuk itu hmm. nah, kita eh, akan berkata demikian, eh, kalau orang itu hubungannya baik dengan Tuhan. Tetapi bisa jadi juga, karena itu ada istilah eh, kekeramatan, ada istilah penghinaan. Bisa kekeramatan itu anugerah dari Tuhan sebagai eh, kepada orang yang dekat kepadanya. Sehingga dia memandang dengan cahaya ilahi. Ada juga yang dihina Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa tetapi itu berupa penghinaan terhadap dia tapi mau beri contoh di zaman Nabi ada seorang mengaku Nabi namanya Musailama hmm. saya Nabi terus ada yang berkata oke okay deh kalau kamu Nabi buktikan bahwa kamu Nabi ini ada orang buta sebelah jadikan matanya dua-duanya sama melek dia pura-pura berdoa Mata orang itu menjadi dua-duanya buta. Ya, Ini kan luar biasa. Tetapi itu penghinaan. Nah, jadi kalau mau percaya, kalau mau percaya tentang peramal, lihatlah siapa yang menyampaikan. Dan biasanya orang yang dekat pada Tuhan itu tidak mau mengaku bahwa dia ini Karena dia akan rendah, rendah dia akan hati, akan rendah hati. Bih, Jadi kalau kita ada mimpi, dapat mimpi Kalau mimpinya bagus itu kita percaya Kalau jelek kita mau usah percaya nah, Begini, kalau bagus optimislah, Karena optimisme itu eh, Mendorong kita untuk Mengharap dan lebih dekat lagi Kepada kebaikan Tetapi kalau buruk jangan ceritakan pada orang Apalagi kata sementara Ulama, jangan buat-buat mimpi hmm. Orang-orang saya bermimpi ini, ah, ini. Ah, ah, Kenapa? Nih? Karena kalau kamu menceritakan itu pada orang Lantas dia berikan kepadamu penafsirannya Penafsirannya itu akan jadi seperti ini. Jadi jangan ceritakan mimpi buruk pada orang lain Kalau mau menceritakan mimpi Ceritakanlah kepada orang yang faham Dia akan menafsirkan Kalau itu eh, mengandung optimisme Dia akan beritahu tapi kalau buruk, dia tidak akan beritahu Itu seharusnya. Penafsir mimpi seperti itu. Kalau buruk, um, tidak akan dia, dikasih. Jangan ditafsirkan. Ah, hmm. Yang bersangkutan pun, kalau mimpi-mimpi buruk, itu dianjurkan untuk membuang eh, pesimismenya itu dengan eh, me, tidak meludah ya, meniup di kebagian kirinya. Oh. Puh, puh, puh. Itu teladan Nabi. Itu Nabi. Nabi, Nabi bilang, itu kalau mimpi buruk, iya. kita bangun buang sebelah kiri, buang sebelah kiri. kan lu udah hebat apa? Ya, uh, gitu. ya, ada ucapan nggak? ya, waktu bilang nasrani pada itu adalah ucapan untuk meminta perlindungan dari segala hal hmm. itu ramalan. satu hal yang kita harus akui bahwa sebenarnya kita harus percaya adanya gaib. gaib itu itulah antara lain yang membedakan manusia dari binatang. binatang itu hanya menjangkau ...apa yang diinformasikan oleh panca Indrana ya. Tapi manusia lebih dari panca Indrana Dengan percaya gaib, dia akan merasakan bahwa wujud ini jauh lebih luas... ...dari apa yang terjangkau oleh panca indera... ...dan alat-alat yang membantu panca inderanya. Sehingga wawasannya lebih luas, eh, pemahamannya lebih luas, eh, eh, eh, kegiatannya... Akan jauh lebih baik karena dia tidak hanya melihat wujud itu apa yang ada sekarang yang dilihatnya, tapi ada wujud yang lebih jauh. Hmm. Itu gunanya kita percaya gaib. Tapi gaib yang rasional atau yang suprarasional yang dijelaskan oleh agama dan dikukuhkan oleh narar. Dan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan. Oke, okay. okay. okay, abiku. Thank you, teman-teman ingat ya kalau mimpi baik itu optimisme, tidak apa-apa diceritakan. Kalau mimpi buruk kalau ada nabi suruh gini nih. Betul. oke. Okay. Thank you Abiku. Thank you. Thank you.